Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulullah La nabiya ba'dah Sahabat Al-Quran dan Percinta Al-Quran yang Dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan melanjutkan pembelajaran Yang kemarin iaitu Surah Al-Baqarah mulai dari Ayat 213 sampai ke 214. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwidnya secara detail atau satu persatu. Namun sebelumnya kita baca terlebih dahulu dengan menggunakan irama rosh. A'udhu <Suluh> billahi Bismillahirrahmanirrahim Qaulun ma'ruf wa min Rufu emang fira min swadakati yets baam allazina amanu la tubtinu wa sadaqatukum bil فيرون فَمَن سَنُوهُ عليه سَالِ فأصابه وابل فتركه فَأَصَابَهُ La yaqadiruna ala shai'in mimma kasabu Wallahu la yahdil kafirin Tayyib, para pencerita al-Quran dan sahabat al-Quran Mari kita belajar bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat 213 sampai 214 surah al-Baqarah <Sisaacer> <Susul> Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun wa maghfiratun Kau lung, lung di sini terdapat hukum bacaan Idul karena ada tanwin domba yang bertemu dengan huruf Idul Ramli, yaitu mim. Huruf Idul ada empat yang berkumpul di dalam lafat yangmu. Yang pertama ya kemudian Nun, kemudian Mim, yang keempat yaitu Waw. Ketika Tanwin dan Nun Sukun bertemu dengan salah satu huruf yang empat tersebut, maka dibaca dengan mendengung serta dipanjangkan dua sampai tiga harkat. Kemudian di sini Qawlum, Lum. lum. Membacanya bunyi lum dimasukkan ke ma sambil didengungkan dan dipanjangkan amnya selama dua sampai tiga ketukan. Kaulum kemudian fu juga hukum bacaan irgam birunda karena ada tanwin tama yang bertemu dengan huruf waw Membacanya bunyi fu dimasukkan ke wa Sambil didengungkan dan dipanjangkan dua atau tiga harukat Ma'rufu wa maghfiratun Tun sini hukum bacaan idhuharu halki Karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf idhuhar yaitu khaw Huruf idhuhar ada enam yang terbagi menjadi tiga bagian yang pertama, bagian yang pertama berada di tenggorokan bagian bawah atau dada bagian atas Yaitu hamzah atau alif dan ha Kemudian bagian yang kedua yaitu ha dan ain Kemudian bagian yang ketiga yaitu khok berada di tenggorokan paling atas Yaitu khok dan lain. Di sini cara membacanya tum wa magfiratun dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung wa khairum khairum hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf mim membacanya didengungkan dan dipanjangkan amnya selama 2 sampai 3 harakat Khairum min, min hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf shod membacanya bunyi min didengungkan dan disamarkan serta dipanjangkan dua atau tiga huruf min صدقات hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf ya membacanya bunyi ti dimasukkan ke ya sambil didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat Hukum bacaan Maja'is Memfasil Karena ada Matabi'i Yaitu Huruf alif Yang didahului Baris Wadha Yang bertemu Dengan huruf alif Di lain Perkataan Membacanya Bunyi Ha Dipanjangkan Lima Harkat Yats Ba'u Selanjutnya Di sini The Hukum bacaan Mak'iwad Karena Ada Tanwin Fathah yang disukunkan. Membacanya, tanwinnya tidak harus dibaca. Adha dan panjangnya dua harukat. Kemudian di sini tanda waqaf namanya waqful aulah Boleh berhenti, boleh tidak. Namun sebaiknya berhenti. Wallahu waniyun halim. Wallahu lafaz Allah dibaca dengan tebal karena huruf sebelumnya yaitu wawu berharakat fathah artinya dibaca tebal dibaca Allah tidak dibaca la Wallahu waniyun yun hukum bacaan izhar halqi karena ada tanwin dom tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf ha membacanya bunyi yun dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung Ghaniyun Halim Lim, hukum bacaan Matarid Lissukun Boleh dibaca dua, empat, atau enam harikat Kita lanjut Ya ayyuhallazina amanu Latubatilu sadaqatikum Al azza ya hukum bacaan di sini ada dua pendapat ada yang menyatakan mat wajib mat ada yang menyatakan mat jais memfasil namun perlu digarisbawahi cara membacanya yaitu sama dua setengah alif atau lima harukan ya ayuhal di hukum bacaan matobiyak ini, karena daya sukun yang diawat yang didahului baris kasrah panjangnya bunyi dzid dua harokat. Ladin aamanu a hukum bacaan matbadal, karena ada harokat berdiri pada huruf alif, panjangnya dua harokat. Amanu la tuhbatinu Tub hukum bacaan kolkolah surah, karena ada huruf baksukun berada di tengah-tengah kalimat, membacanya dengan pantulan kecil. L tubtilu huruf kolkolah ada lima yang berkumpul di dalam lafad kotok mujadin. Yang pertama yaitu kaf, yang kedua yaitu taw, yang ketiga yaitu b, yang keempat yaitu jim, yang kelima yaitu dal. Ketika huruf yang lima tersebut sukun berada di tengah-tengah kalimat Maka dibacanya dengan pantulan kecil Ketika berada di akhir kalimat Baik itu sukun atau disukunkan Maka dengan pantulan kuat hukum bacaan <San> Karena ada harkat berdiri pada huruf qaf Panjangnya bunyikau dua harket. Sadqatikum hukum bacaan ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba Membacanya bunyikum dipanjangkan dua ketukan atau tiga ketukan dan didengungkan. Sadqatikum bilman Mani hukum bacaan kunyah mushaddadah, karena ada nun yang bertasdid. Huruf kunyah mushaddadah ada dua, yaitu nun dan mim. Ketika ada nun dan mim bertasdid, maka didengungkan dan dipanjangkan dua atau tiga ketukan. Billmani wal ada Wal di sini hukum bacaan kalimi, Karena ada harkat berdiri pada huruf dal Panjangnya dua harkat Wal Kemudian di sini ada tanda waqaf Larangan untuk berhenti Kecuali di ayat berikutnya Ada tanda yang membolehkan untuk berhenti Kita lanjut kalladhi yunfiq maalahu ri'aa الناس wala يؤمنون بالله billahi wal yawm Yum hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa membacanya bunyi yu didengungkan dan disamarkan serta dipanjangkan dua sampai tiga harokat hu, hukum bacaan maqsilah qasira karena ada hak yang didahului, yang didahului oleh huruf yang berharokat panjangnya dua harikat <sum> yang di sini hukum bacaan mat wajib mutasil karena ada mutabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris wathhā Kemudian bertemu dengan huruf Hamzah di dalam satu kalimat. Membacanya bunyi A dipanjangkan lima harukat. Ria An-Nas, -an hukum bacaan Hunnah Syamsiyah. Karena ada Nun yang bertajdid jatuh setelah Alif Lam Syamsiyah. Membacanya bunyi A dimaksudkan kena sambil didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harkat Ria nasi wa billah Lafad Allah dibaca dengan tipis, dibacalah, tidak dibaca Allah Karena huruf sebelumnya yaitu Ba baruh harkat kasrah Billaahi wal yaumil akhir. A, hukum bacaan mad badal karena ada harakat berdiri pada huruf alif. Membacanya dipanjangkan bunyi a 2 harakat. Akhir. Kemudian tanda waqaf di sini namanya waqful aula. Boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. فَمَن سَنَّهُ صَفْوَانٍ سَنَّ نَصْفٌ عَلَيْهِ طَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَمَثَلُهُ حُمْبَاجًا مَغْصِلًا قَصِيرًا Membacanya bunuh dipanjangkan dua harkat. Fa <tik> ka nin alaihi. sini dibaca dengan idhuhar halki karena ada nun, ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf idhuhar yaitu ain. Jadi membacanya dibaca terang dan tidak boleh mendengung. صفوان علي ترابم Hukum bacaan matbani karena ada huruf alif yang diawali baris fathah. Membacanya bunyi ra dipanjangkan dua harokat. ترابم بوم. Hukum bacaan ikhfa kaki. Karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf fa Membacanya munibu, didengungkan, serta disamarkan dan dipanjangkan dua atau tiga harkat Turabun <tuh> fa'asabahu <tuh> Hu juga hukum bacaan mat, mat silah kasirah Panjangnya dua harkat Wa hukum bacaan matabia'i bunyi wa dipanjangkan dua harukat Wa milum lum hukum bacaan ikhfa' hakiki Membatanya didengungkan dan disamarkan serta dipanjangkan dua sampai tiga harukat Alasannya karena ada tanwin tambah yang bertemu dengan huruf fa yaitu huruf ikhfa' Wabilu, fatarkuu solda salda di sini membacanya tidak dibaca dan karena di sini tanwinnya dihilangkan. Kenapa? Karena di wakaf. Di sini ada tanda wakaf. Hukum bacaan di sini makwiwat, panjangnya dua harakat. Salda, la yakadiru. لا Di sini terdapat hukum bacaan kolokolah surah karena ada huruf kolokolah yaitu كوف yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil. La ru matabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah membacanya bunyi ru dipanjangkan dua harakat La ala la hukum bacaan matabi'i kalimi karena ada harakat berdiri pada huruf lam panjangnya bunyi dua 2 Ala sya'i im. im, hukum bacaan ilham biruna karena ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf mim. Membacanya bunyi im, didengungkan amnya, didengungkan dan dipanjangkan selama dua harkat sya'i im mim. Ma. Mim hukum bacaan gunnah musyaddadah karena mim bertasydid membacanya bunyi mim dimasukkan ke ma sambil dinengungkan m dan dipanjangkan selama 2 harakat mimma kasabu tanda waqaf lebih baik berhenti namanya waqful aula Wallahu la yahdil qawmel kafirin Wallahu la, la hukum bacaan matabi'i Karena ada huruf alif yang didahului baris fathak Membacanya bunillah dibaca dua harkat La yahdil qawmel kafirin ke Ka kalimi karena ada harokat berdiri pada huruf kaf membacanya bunyikah dipanjangkan dua harokat kafirin hukum bacaan makarid disukun karena ada maktabi'i yaitu ya sukun yang didahului baris kasrah kemudian bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena wakaf Membacanya bunyirin, boleh dibaca dua harkat, empat atau enam harkat. Sholatul